Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah pertama adalah dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dilanjutkan dengan membaca niat mandi wajib Yaitu nawaitu guslal hirofil hadasin akbari ta'ala Dan niat mandi wajib ini Bisa dibaca dalam hati Cukup dalam hati saja nggak terlalu keras ya Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan telapak tangan sebanyak tiga kali. Setelah itu, dilanjutkan dengan membersihkan kemaluan serta kotoran yang ada di sekitarnya hingga bersih menggunakan tangan kiri, tentunya ya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu: Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan, tangan perlu dicuci ulang untuk menghilangkan najis. Caranya dengan menggosok-gosoknya ke tanah atau sabun hingga bersih, baru dibilas begitu, dan dilanjutkan dengan beruduk secara sempurna, mirip seperti wudhu saat ingin sholat, dimulai dari membasuh tangan hingga membasuh kaki. Ya, ini. Rudus, seperti halnya kita mau melakukan sholat begitu. Dan untuk langkah selanjutnya, yaitu menyiram kepala dengan air sebanyak tiga kali, ya, tiga kali menyiram kepala pakai air. Jangan lupa, setelah pangkal rambut dengan jari-jari tangan yang basah sampai menyentuh kulit kepala, jadi pastikan seluruh bagian rambut juga terkena air, gitu ya, biar rata. Begitu. Langkah selanjutnya, yaitu Bilas seluruh tubuh dengan menggunakan air Atau dengan mengguyurkan air, maksudnya Dimulai dari sisi kanan, lalu dilanjutkan dengan sisi tubuh bagian kiri Kanan dulu ya, baru ke kiri Nah, langkah selanjutnya, yaitu Membersihkan area badan yang susah dijangkau Saat mandi wajib, pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan jadi biar bersih menyeluruh sebetulnya kalau kita praktekkan sangat simpel dan sangat gampang silahkan dicoba sambil dipraktekan ya lihat video ini sambil dipraktekan sangat simpel baik semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh